Selamat malam, lu! Saat dukungin nonton video ini, pikiranmu udah di dewasa oke. Ini video ini orang maksud ngalak-ngalak orang jambok. Tapi maksudku tujuannya kita gak nanggara orang jambok. Nonton sampai rampung, ben orang gagal paham. Mantap, lu! Lanjut nonton! Selamat malam, lu! Iki aku kan bahas! Jelak orang jambok. Cici, nais di ditake sih? Sombong, kemati. Terus dulu liatnya, weh! hmm kok ngono dapur terus menang langsung sombo, nah, Oyo bukan bermaksud sombong. Iku cuma contoh. apa biasa biasa. Sorry ya bro, bukan bermaksud sombong. cuma contoh. seneng ouais. di nah, nah, bes... kamera. Yo, yo Terus, mana yang dulu? Tahu namanya, kita Mau sedulur di sana, terus juga ada. Ini dia, dia. Masalahnya, nih, kalau sedulur omongannya tiket-tiket. kita tetapkan bukan bermaksud sombong. Ikut cuma mana itu? Om, tolong pahit, Tapi dia dia, ini lagi ada di tipe kamera kamera. Oh, yo yo kok nih, aku. Yuk, yuk, Oke, selanjutnya Bro, ini masalah wawancu, bro. Ya, lah, ya, wawancu. Oke, wawancu, kenapa ya? Oh, kencang nih. Main harap berkarya. malah diloklok aja, dirasain. Ya, kok, ini Wah, itu sok titi stober lah. sok titi ya? Ya, gampang nih, Pak. Mungkin kau coba sih. Menguasai bakal madep madep pilihan awakmu, wes sukses. Mau gampang, blue. Uwes ngerti jalan uripmu muka sengerti ngerti opus yang kau tuh lakoni. Urasan ngurusi loh, yo ku, yo lanjut mana? Terus, mana blue? Jadi awakmu pengen jadi wong sukses, yo wes fokus aja ke depan nih. Tujuanmu ku, tuh buat fokus ke tujuanmu. tujuan, mukes urasa ngurusin lian, yang liane Ngunuk gampang, terus lanjut. Mana oh, gagal, gagal gue proses, bro. Sian awak belum berusaha, belum berikhtiar, terus gantian terus, mahakario terus. Lu bakal jadi sukses sastitan, gue mesti jadi. lo terus mana lanjut? Sian awakmu mau kesana kejati dirimu, ya wih kesuksesan, bes, nengaruh matamu, bro. Paham, murah gue ini ngaruh matamu, bro. Udah, ya, selama waktu ITB isi yuk, udah, ya, kebahagiaan gue. Sokora uh, Lanjut Nah Jadi awakmu di rumah kemong Oh di rumah sih pelaku terus Dicapai cita-citamu Oh ini kamu mau ini aku sini no no no Matamu abis gampang ngurus kok, nanti aku coba urusi. Aku biasa, ojek nungguin, aku memang kamu pantau kamu yang kamu, ngontrol kamu wis kamu nih. Is pokoknya apa kamu kerja asli? Tionen ini pokoknya asli, biasa, santai baik. Pokoknya, uripmu melakukan urusan ngurus, gampang cita ceritamu he. Urusan sukses, ngumpul gampang beri. Sebentar aku terus bukti, izin aku isi so, diluar lanjut, materi selesai cukup sampai saat ini belum, mau coba lagi yuk? Oh, jauh sampai lah didukung karyanya belum jauh angkat wong jauh ya ke luring Indonesia hampir sebagian besar itu orang jauh luar. udah didukung konten-konten kok ini ngangkat karyanya wong Ya wawas matur wong lor tulis subscribe lor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bansyar TV matur nuwun lur. salam seduluran saklawasi lor sa